oke okay, halo guys, balik lagi bersama gue, wirman, di channel kita yang sekarang lagi-lagi Enggak mau main guitar, kenapa? karena gue sekarang lagi mau lanjut main wild rift gila sih, gue langsung ketagihan dari konten pertama sampai sekarang ya dari pertama kali main close beta, sorry langsung main deh anjing silver one promotion match nih gue nih aduh bisa apa enggak ya? nah, sesuai dengan story IG gue yang kemarin, gue mau main aureland soulmate ya karena itu kayak tipe mage yang gue tuh kayaknya sih cocok gitu loh Karena gue mainnya Ziggs, oriana seperti itu Jadi gue mau mainnya tuh Aurelion Soul Nah Aurelion Soul ini tuh sebenarnya termasuk hero yang masih cukup baru ya kalau yang di LOL PC Nah itu gue juga kaget kenapa bisa langsung masuk di Wild Rift Apalagi Seraphine, Seraphine itu lebih baru lagi Dan langsung masuk ke Wild Rift, anjir Oke langsung aja pick Aurelion, motherfuck, Fuck So sorry guys, I'm so sorry I admit <laughs> Nah jadi ya, buat yang belum tahu ini aura soul, dan ini skin-skinnya ya, keren-keren langsung aja dibeli. Adalah hero yang bisa dibilang itu mage late game ya, magi mage scaling gitu loh. Karena pakai itemnya tuh "root of ages" atau "eroa". Biasanya itu dipakai buat mage-mage yang nanti late gamenya tuh sakit dan agak tebel juga gitu loh. Enggak ya, ibaratnya statsnya tuh bertambah, tapi setambahnya tuh bakal berasa signifikan di belakang, di late game apalagi ya bagusnya orang Soul, cukup mobile terus ibaratnya karena mage ini skitnya itu team fight banget ultinya team fight terus skill satunya juga team fight uh, bagusnya ini buat hero team fight plus uh, skill 3 nya itu mobility jadi dia bisa terbang jauh ngelewatin tirain ya nggak akan kena tembok itu sampai ke jangka, jangka jarak tertentu lah itu bagus banget buat ngegang atau balik ke lane terus skill 2 nya, itu ada bulat tiga tuh ya Bintang yang ceritanya lagi muterin Aurel, soalnya itu kan bisa kena damage tuh kalau kena musuh Itu tuh pasifnya tuh, itu muter terus. Nanti gue kasih lihat ya, abis ini. Nah, kalau skill 2-nya tuh nanti jadi puteran, jadi makin gede dan makin cepet. Rrrr, kayak gitu intinya, ini adalah hero team fight, guys. Kayak lagi jangan solo pakai ini, percaya sama gue. Nah. Langsung saja ya, di sini gue ambil skill 2 dulu. Hai <tuh> bisa nanti skill 1 nah gua di, Biasanya karena gue masih sering main sama Eric ya Eric kan jungle tuh pakai Lee Biasanya dia minta tolong man ward dong Ward itu yang berlawanan Dari uh, wardnya si... eh wardnya Tempat camp yang diambil sama si Eric tuh Gue wardin bluenya jadinya sekarang oke okay, teratai kayak isam Nah, ini nih bulatan besar tuh terus lagi ya ini farming farming aja sih standar cara farmingnya kalau mau cepet ya ini kenain ke crepe yang range yang di belakang biar cepat Tomok sekalian ini uh, Biar ya ngasih teret aja dikit gitu kan Tapi gue yang sekarat anjir. Sama jangan lupa guys kalau kita lagi agro ke musuh Tapi lane, uh, di lane itu creep musuh banyak Creep musuhnya itu ke kita aja Jadi bisa hati hati juga kitanya bisa jadi lebih sekarat anjir Karena creep nya itu nanti agro ke kita Aduh Lupa gue Kaisa harus di belakang creep aja. Wih uh, Ezra iya, double kill. Oh dia kalau masuk tuh kena satu kali turret hit gua bakal maju aja. Sayangnya enggak ya. Ya, main safe aja santai. Kalau emang udah darah segini nggak bisa majuin ya udah pulang aja daripada mati. Nah, itu item buat bikin Road of ages-nya. Nah, ini adalah skill 3 yang gue maksud Nah, kalau digabung sama skill 1, skill satu akan semakin membesar selama kalau kita tuh ada di dekat dia. Nah, skill 3 kan mobility-nya gede. Wah, lu lihat tuh gede ya, kayak apa tuh. Uh, bam. Hampir aja kena. Coba kita flash cabut ya. ya, Cabut ya. Tapi gitu enggak usah flash dulu. Bayangin tuh kalau misalnya berlima ada di daerah itu semua Stone lima orang gue aja Nah triknya juga itu lo harus Ketis? bisa posisiin ininya sih Bolanya gitu loh Wah net, tuh tuh tuh, tung bisa, gua bisa Oh sayang sekali anda Ketemunya saya Wah Ayo lisin! Oh, gila sih, cabut ah. Aduh, ketemunya, A. ketemunya Jax, Flash juga. Sorry ya, itu biasanya emang bagusnya pergerakan Jax Saya bukan yang gue yang cukup nih, sorry banget nih. <laughs> eh, jangan diambilin gua woi, duit gue. Gue. Nah, gue disini sini mau close dulu biar nggak ngasih kesempatan kaisa kayak tadi lagi terus nanti gua akan mobile skill 3 gue masih 40 detik sih jadi masih santai nggak harus pakai skill 3 juga sih kalau buat jalan cuman mem mempercepat aja ibaratnya hmm. yang di atas tuh pengen berantem rasanya nih gua nih ih yang gua datengin anjing oh yang ini aja hati-hati bos, kalau lagi jalan mau ke ngegeng ya bisa ketemu gua. Wah ini mau mati dia. Aduh, gak kena. Ah, guys. <ASE> Bulat tanstone nya hilang gara-gara gue terlalu ke belakang tadi mundur aja, jadi nggak kena ke kaisanya. Ya salah ya. Harusnya gue datengin kaisanya juga Was biar stone juga nyampe ke sana. Ah, datang sekarang gua akan ke bawah bisa nggak ya walaupun ada ward oh shit man oh shit man semuanya ke bawah gara-gara ada lihat ward ya Woi woi woi Untung bantai bantai Oke cabut dulu <laughs> Gue cuman ngasih demek damage, damage doang anjir Langsung nih Kita gang atasnya anjing. Ya. Ayolah tariklah lah atau apa Nice Oke Kita jalan jalan lagi Ayo Israel Aduh, miss Nice Jis, ya? Engga beneran oh, gue yang selamatin tuh dengan stun tadi tuh anju Balik dulu sebentar Gue langsung beli zone aja dulu ya dibanding relay Ini buat kalau relay tuh apply slow ion yang Stasis Ion yang statis atau zonnya itu bikin lu enggak bisa ditarget, tapi lo enggak bisa ngehit juga. buat menjaga gue dari gap closer kayak Yasuo sama Jax kayak pun termasuk gap closer. Jadi ya sekarang bisa matiin gue. Oke okay, enggak ada orang di sini, nice banget. Blitz, oke okay, sekarang bantuin sih. Ini naga dulu, eh, gak jadi deh. Sorry banget, Lee. banget kisahnya anji hanya hanya dengan stun meninggal dia Naikin skill lagi, gue naikin skill 3 anjing apa, nanti itu harus naikin skill 1 ya Abis ini naikin skill 1 juga sih Udah bentar lagi mentok Sorry Ezreal Just... Gue beli relay Yang bisa buat nge-slow Ayo lurusin, sih. Gue gede gede gede Aaaaah Cukup, ada orang BAM Gak ada orang anjir Sih, yes. ya gue disampai mulu sama S. <laughs> Oh, skill Gue semua masuk aja, eh, bisa dibilang ini bukan mage killer lah. Ini mage tim fight anjir yang bisa ngubah jalan pertarungan dengan sekali dua kali skill, nah, skill yang ulti, dan skill stun tadi yang gedenya bisa kayak apa gitu kan? Yeah. Iseng doang ya, gue masih ada zonya sama flash tenang aja. Jangan panik gitu yang di rumah. <laughs> eh, gila di depan Win Wall ya. Narik gak beli oh, ya. Wow, wow, malpit multi, malpit multi. aja cabut tuh Nah, item selanjutnya adalah Uh, ini hunting di hunting guys ya, kalau salah namanya ini buat dijadiin itu namanya liandri, liandri torment itu buat damage sama ngeburn gitu, oh, udah combo deh, udah ngeslow damage magic yang burn, haram jadah ini. teman gue udah siap buat ngehindarin ini aja Bung, oh gak kena kak isonya tapi gak kena oh, udah ngapain lagi? mid paling oh. bintang gue ngelewatin wind nya Ah, gue sendiri doang nih naga lawan naga anjing boy, <laughs> bantuin apa wah bener-bener dibantuin gue gila emang udah terlalu gila arismati, wah yang di atas memang udah terlalu gila mereka mau kill way doang anjing. Uh. Wu, gue yang dapat cuman karena bulatannya. <laughs> Woo, is this the time that you've been waiting for? Ayo, nih lihat nih, beng. Sundar! eh! Gua lupa berhenti! up, up, ah. Ayo ulti! Ah, nice! Ah, sial, sial! <laughs> gua lupa berhenti aja! Maaf, maaf. Eh, tapi gamenya sudah dimenangkan oleh S ya. Easy peasy, lemon squeezy. Oh! Oh! Jax! Jax! Dengan malpit! Wow! Wah! Mati! Udah S nya mati! Udah, fix fix fix fix. Wow, ternyata di Oke okay, dia mati Cuman dia masih bisa membunuh Jax ya Itu udah lumayan banget anjir Satu tuker satu Oke okay, cukup main-mainnya sialan <tuk> uh. Gede, gede Ayo jalan BAM <tuk> Aduh Cuman buat last hit anjir Sedih banget Hmm, mati loh. Aduh, gue ada apa-apa lagi. Dia, dia masuk ke gua sih, gue stun anjir nggak pakai lama. Gue nggak bisa tuh kalau misalnya sendiri atau berdua-dua, gue pasti kena target dan cepet hilang anjir Kalau berlima be, yang lain diincer gue demek-demekin anjir Ini ngapain sih? Udah mulai nggak jelas Ini karena menang. Nih. Ayo baron lah, apalah Tai? Ya, udah, kalau nggak mau dari tadi makanya. Kalau nggak mau baron, langsung end. Oh my way sih gua nggak tahu udah dia mau ngapain ini gua harus jagain attack sih bear. Bear. attack bear. <laughs> Eise Eh, oh ya, lupa berhenti lagi <laughs> The positioning is real guys Another dip Ya, kira-kira gitu cara main Aurora own so, Pokoknya jangan sendiri Hati-hati sama gap close Bikin item lagi yang scaling Farmingan santai aja Mobile lu pake Dua kali menang lagi gue gold <laughs> Sorry banget nih, masih silver ya Tuh Zeralla juga jago sih, damage dealt gue juga gak terlalu gede-gede banget, Gedean sih nya Tapi ya kira-kira seperti itu ya guys. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengecek video selanjutnya karena gue akan main wild Rift terus, ya dengan mencoba beberapa hero, build, dan sebagainya macamnya ya. Dan juga role lainnya tentu pastinya. Oke okay guys, gue Wirman. Keep rocking the headbang Jadi naga. Wah, ada bundaran. Ah, awal tiba. Sorry. Sabut dulu. Peace out. Excellent forever. Bye-bye.